itu saya TKI Malaysia Nekat merayakan hari kemerdekaan Malaysia So ini dari Toha Channel Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi ya Kenapa kena subscribe Toha Channel? Karena beliau ini mempunyai sebuah kelebihan guys Yang mana kalau kita tengok videonya sangat-sangat menarik sekali Dan juga apa yang disajikan adalah sebuah hal yang baik Jadi kalau ada istilahnya yang diperbuat seseorang gitu Masalah dengan kebaikan maka kita kena support Agar supaya kita juga mendapatkan kebaikan itu So, jom kita tengok videonya guys Let's go Oke, Bang Toha Di malam hari ini wabarakatuh. Kemeryaan Menyambut hari kemerdekaan Malaysia yang ke-65 Dan okay. mari kita Perlihatkan suasana yang penuh Bahagia di malam hari ini Kereta semuanya full dari ujung sana sampai ke oh. ujung sana juga semuanya rame sekali. Ini di lapangan. Motor moto semua full semua. Cewek-cewek cantik yang sedang main bandulan sendiri tidak punya gandingan mungkin ya. Sudah kelihatan. Jangan <tuh> ya. lupa subscribe lah <tuh> <Lihat, cocok. tuh> Dan ternyata di sini ada si gadis cantik Malaysia. <tuh> Ternyata okay. keramainya luar biasa, masya Allah, sangat ramai-ramai sekali. Oh ini ada Karena kayak bazar gitu ya guys ya? Malam nanti ada kembang api ya? Iya. Yes. Ada bunga api. Betul. Belakok mana pasangannya? Jomblu. Jomblu. Jomblu. Singkat apa? Single espet. Oh single espet. Oh single espet. Mudah-mudahan malam hari ini dapat singgolan lah. Alhamdulillah. <laughs> <laughs> Ternyata makin lama makin penuh sesak rame sekali hari wow, ini, ya. sayangnya aduh, para teman-teman kita ini semuanya jumbo. Ini ini ini ini dengan videonya Mas Toha atau Bang Toha ya kita bisa tahu guys suasana di sana ketika di malam hari ya menuju ke hari kemerdekaan Malaysia guys. Ya, Wah. Wow. kasihan sekali nasibnya ya mudah-mudahan hari ini dapat. Ternyata sampai oh, sesak rame banget hari sesak ini, Mas, Allah, luar biasa ya Allah. Ternyata ramai sekali. Ini sedang Mas cari Allah. apa ya? Mas cari apa sih dari dari dari tadi jualan terus nggak beli-beli. Kasut apa jalan-jalan sengaja jalan-jalan. Jalan-jalan Jadi hari ini saya menemani teman saya juga tidak tahu entah dia mau beli apa. Dari ujung barat <laughs> sampai ke timur sampai sekarang tidak berhenti. Okay. Luar biasa, ternyata di sana ada cewek cantik yang sedang sendirian. Gadis -gadis ternyata gadis-gadis eh, Melayu ternyata senyumannya sangat manis sekali bahkan mengalahkan manisnya mati Sayang sekali mereka wajahnya nggak kelihatan. Akhirnya sedikit kelihatan. Alhamdulillah, Hirofil alamin, Mas. Dari tadi nggak beli-beli, Mas kok jalan? Terus kapan belinya? Ada jalannya. Ini cari singgolan saja, berarti kalau gitu. Lagi empat kuatan. Dan ini pusat nanti untuk Mas menyalakan Allah. kembang apinya ya. Jadi oh, sudah di sini. Pada berkumpul di sini. Luar biasa ramainya. Jadi di sini saya salah satunya dari warga negara Indonesia yang ikut merayakan Hari kemerdekaan okay. di Malaysia di sini ya. Bilang dong merdeka. Hah? Merdeka. Loh, kameranya di sana kok. Bilang merdeka di sini. Jadi Oke ramai banget rame, guys, ramai bener. Memperingati Malaysia yang ke -65. masya Allah penuh sesak. Ini luar biasa sekali ini, Asli guys. Ayo hari ini masih Abang Bagi Oke. Okay. bunga api. Oh. Ini kita pernah nonton dulu, guys ya. Jadi, sekalian, Jadi, puan, Dan sekarang saya ini. bisa nonton berkat Nastoha ini. 2 menit saat 14. Okay. 10 saat Jam wow. Oke. Wow. Jadi pada anda yang ada, ada, hundi ada. Bersiap senia untuk kibarkan apabila kita disempurnakan oleh Tuan Pegawai daerah Mersing. Merse. Okay, dan juga sekali lagi kepada abunya drone, minta tolong kerjasama untuk turunkan sekarang. Kita nampak ada lagi drone tu. Kita tolong kepada abunya drone untuk turunkan sekarang. Kerana menggabung okay. pastikan handphone anda sudah pun dipasang. Kita akan turun segera. Kerana tak banyak masa tinggal lagi. Sembilan dan Chua dan Puan Puan sudah bersedia. Wuhh. <tos> Okey, Oh, gemuruh kan. Anda kena ingat, apa tahu? Anda kena kira sesama dengan saya boleh. Tinggal lagi lima belas saat, satu kawasan, satu kawasan bersama-sama. Tinggal lagi empat saat, tiga saat, satu Malaysia sedang menantikan betul jam 12 malam. Di mana-mana jam semakin hampir. Dua saat lagi. Ingat sepuluh saat lagi. Jangan terlepas. Pada okay. pukul malam kita kira bersama-sama. Okay, pasti deg-degan banget sih guys asli Meriah banget ini Ini adalah sejarah kita Oke ready 10 8 8 5 6 7, 8, 9, 4 3 2 1 oh, Merdeka Ya Itu Allah daripada tuan pegawai darah bersik, di atas sepunan. untuk bagi yang dinanti-nantikan guys. Wow. cantik ya Oh, cantik uh. betul betul betul mantap asli kita aja pas di Jakarta gitu guys ada kayak gini aja meriah banget juga ya pas tahun baru gitu Wow Cantik, wow! Keren, keren, keren! wow lautan manusia, guys! Rame banget ternyata, asli wow! Gila ya. Cantik cantik cantik cantik. Oh, itulah dia persembahan ada juga percikan bunga api di udara menggenggam daerah persei segitiga dan juga menancungkan. Itulah dia hampir 3 menit percikan mengambil untuk Anda. Tuan -tuan 3 menit Munidian men ya? untuk bersama-sama menyanyikan lagu tanggal 31 Agustus dan <tuh> <tuh> Oke okay, guys, dan selesai videonya dan itulah tadi ya. Allah meriah banget guys. Uh, ternyata ya ketika istilahnya kita melihat lebih jelas lagi ya Bagaimana istilahnya antusias daripada masyarakat Malaysia Terhadap istilahnya hari kemerdekaan ya di Malaysia Seperti itu di malam 31 Wow keren banget guys Woo. terima kasih ya Mas Toha sudah share kepada kita semua. Kalau Mas Toha gak share kita nggak tahu ini guys. Bener suasananya di sana. Ternyata ada bazar juga dan sangat-sangat penuh sekali ya masyarakat di sana keren banget. So terima kasih guys. Jadi itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini guys ya. Jadi ya kita boleh melihat di sini juga komentar-komentarnya ya. Terima kasih saudara Toha atas perkongsiannya Pertama kali lihat sambutan merdeka di Mersing Meriah sederhana penuh makna Salam kemerdekaan, salam uhuah untuk semua umat Islam di seluruh Nusantara Daripada Syah Alam Malaysia Banyak sekali guys Wow Terima kasih karena saling menghormati Terima kasih mas Toha Anda penyatu dua rumpun, Anda jujur, Anda berani, keren Selamat hari kemerdekaan untuk Malaysia ke-65 tahun ini dari Indonesia guys. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai dan itulah tadi guys suasananya ya. Saya bisa merasakan bagaimana istilahnya ketika kita tinggal di sana dan ya tepat di hari kemerdekaan pasti berdebar istilahnya kayak wow pengen tahu pengen tahu kayak gitu dan apalagi kalau pertama kalau Mas Toha ini kan sudah lama banget di Malaysia ya kan sekitar 12 13 tahun gitu kan jadi pasti dia merasakan setiap tahunnya seperti itu sehingga yang dirasakan pasti akan berbeda di setiap tahunnya. Apalagi kemarin covid-19 maka tidak ada apa-apa seperti itu guys. So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Pemben Ududri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.